Toyota Alphard 2023 sepertinya lebih mendekati kenyataan. Pasalnya, beberapa dealer Toyota Jepang sudah mulai menutup antrean pemesanan MPV mewah ini. Kemudian data penjualan Agustus tahun 2022 juga tercatat mengalami penurunan. Alphard keluar dari 20 mobil terlaris teratas di negara bagian Sakura. Meski Alphard menjadi tulang punggung penjualan Toyota di Jepang selama ini, di segmen MPV besar bahkan lebih laris dibandingkan Toyota Noah, Foxy. Namun bulan lalu, seperti dikutip Best Web pada Jumat, tanggal 30 September tahun 2022, Alphard hanya terjual 2.133 unit dan menduduki peringkat ke-22. Penurunan penjualan ini disebut karena beberapa dealer menghentikan pemesanan MPV boxy tersebut. Sedangkan untuk dealer yang masih menerima pesanan biasanya hanya menggunakan sisa persediaan. Menurut media otomotif Jepang, Toyota Alphard 2023 akan memulai debut globalnya pada Mei tahun depan. Mobil ini menggunakan platform TNGAK, yang juga digunakan pada Toyota Harrier 2023 yang baru saja diluncurkan. Selain itu, media otomotif Jepang mengabarkan bahwa Toyota Alphard 2023 akan melakukan debut globalnya Mei mendatang. Mobil ini menggunakan platform TNG AK yang juga digunakan pada Toyota Harrier 2023 yang baru diluncurkan. Artinya, Alphard juga memiliki mesin hibrid. Prediksinya menggunakan mesin Dynamic Force 2.5 liter bertenaga 186 tenaga kuda dan torsi 221 Nm. Selain itu... Ada pula mesin 2.4 liter turbo yang mampu menghasilkan tenaga 272 tenaga kuda dan torsi maksimal 460 ratus newton meter.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 Spekulasi berikutnya, Toyota Alphard 2023 juga akan hadir dengan penggerak tempat roda, 4WD. Tipe ini melengkapi versi penggerak depan, FWD. Namun, kemungkinan opsi 4WD hanya akan dijual secara lokal di Jepang. Terkait informasi yang dirilis, Toyota akan merangkum versi terbaru dari Alphard. Demikianlah Alphard nantinya berjalan sendiri tanpa Toyota Vellfire. Noah, Oxy, pembuat tiga oval, juga mengambil langkah ini. Okay i'm going off every chance i get i don't really take a loss well i'll admit that's why i'll make it to the top yeah i commit and no i'm never getting lost i get after it investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits go let me spend everything that you see is something i invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off oh, forget it i'll take a fat loss just to learn all this in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting Varian hibrid ini menggunakan mesin 2 ARFXA dengan tambahan 2 motor listrik yang ditempatkan di bagian belakang kendaraan sehingga tenaga dari mesin penggerak dialihkan ke motor listrik sesuai dengan kecepatan kendaraan. Dua motor listrik di roda belakang akan mengambil alih tenaga penggerak ketika mobil membutuhkan akselerasi, tenaga besar pada tanjakan, atau untuk memacu mobil dalam kecepatan tinggi. Eksterior New Alphard Hybrid 4x4 memiliki perbedaan utama pada chrome bumper depan yang lebih tebal dan model well yang berbeda dengan All New Toyota Alphard sebelumnya.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 Untuk interior masih mengutamakan kemewahan seperti tipe sebelumnya, namun New Alphard Hybrid 4x4 kian nyaman dengan suspensi New Double Wishbone Independent yang lebih empuk. New Alphard Hybrid 4x4 dijual dengan harga 1,3 miliar rupiah on the road Jakarta dan sudah bisa dipesan mulai sekarang. But not every chance I get I